Aula desolate berubah damai sekali lagi. Namun, sekarang ada beberapa topik diskusi yang bagus yang muncul secara diam-diam dalam diskusi di antara para murid. Topik-topik ini secara alami tidak menyimpang dari pertarungan yang menggerakkan jiwa antara Lindung dan Jiang Hao hari itu. Berita bahwa Lindung berhasil-berhasil mempelajari. Mata iblis sunyi, juga telah beredar dengan cepat. Hal ini tak terhindarkan menyebabkan kejutan berulang bagi orang-orang yang mendengarnya. Sementara beberapa murid Desolate Hall memukul bibir mereka karena iri dengan bakat Lindong. Setelah pertarungan yang intens dengan Jiang Hao selama kompetisi bulanan, Lindong telah berhasil mengamankan pijakannya di dalam Aula Desolate. Menjadi murid langsung senior kelima menyebabkan statusnya di Aula Desolate melambung. Setiap hari ketika dia bertemu murid-murid dari Desolate Hall, mereka akan menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepadanya, dan memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Ini bahkan berlaku untuk murid yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripada dia. Meskipun lindung merasa acuh tak acuh tentang perlakuan khusus semacam ini, itu adalah berita bagus untuk muling dan murid-murid lainnya yang mengikuti lindung dan bergabung dengan Desolate Hall, meskipun damai di aula Desolate perselisihan dan pembagian menjadi kelompok tidak dapat dihindari. Sebagai murid baru, posisi mereka dianggap paling rendah karena mereka tidak memiliki siapapun untuk menjawab. Biasanya, fasilitas pelatihan mereka juga akan lebih rendah dibandingkan dengan para murid veteran itu. Namun, setelah promosi Meteorik Lindung menjadi murid langsung senior, murid-murid baru ini memiliki pendukung untuk diandalkan. Oleh karena itu, Berkat reputasi Lindong, para murid veteran itu tidak akan lagi berani sengaja menciptakan masalah bagi mereka. Dengan demikian, sejak hari itu dan seterusnya, Moling dan yang lainnya menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Selain itu, tidak diketahui Lindong ada beberapa murid yang diam-diam mengikutinya. Secara bertahap, ini menunjukkan pembentukan klik baru dengan dia sebagai pemimpin mereka secara alami. Lindung tidak terlalu peduli tentang masalah ini dan hanya akan tersenyum ketika dia kadang-kadang menemukannya. Dia tidak punya niat membentuk geng. Namun, Moling dan yang lainnya adalah teman-temannya dan mereka semua berasal dari kekaisaran yang besar. Oleh karena itu, jika mereka mengalami masalah, dia secara alami tidak akan siaga-siaga. Setelah Lindung resmi dipromosikan menjadi murid langsung senior, saat ini dia sekarang secara resmi dianggap sebagai murid inti dari Aula Desolate. Karena itu, Lindung akhirnya bisa menikmati kehidupan menjadi murid di Aula Desolate. Pada bulan berikutnya setelah kompetisi bulanan, sebagian besar waktu Lindung dihabiskan di Aula Seni Bela Diri. Tentu saja, dia tidak cukup hayal untuk mencoba menguasai tiga seni bela diri besar lainnya. Oleh karena itu, setiap kali dia memasuki aula seni bela diri, dia akan duduk di depan batu desolate untuk menyerap energi desolate untuk seni desolatenya. Selain itu, ia akan menghabiskan sisa waktunya di hadapan tablet seni bela diri, desolate dimenai. Kematian yang menyimpang dari mata iblis terpencil, dialami secara langsung oleh lindung setelah pertarungannya dengan Jiang Hao. Seni bela diri ini benar-benar menakutkan dan Lindung hanya memiliki penguasaan awal dan hampir tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, selama waktu satu bulan ini, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk keluar masuk ruang mental di dalam tablet batu. Di dalam sana, dia terus-menerus menerima serangan mengerikan dari, huang. Metode pelatihan ini sedikit masokis. Namun, karena Lindung memiliki jimat batu misterius, ia tidak takut dengan kekuatan korosif jahat. Berkat pelatihan masokis ini, Lindong bisa merasakan bahwa kendalinya atas, mata iblis yang desolate, semakin mahir setelah pelatihan sebulan. Fakta ini membawa sukacita ke dalam hatinya. Selain itu, karena periode waktu yang lama dihabiskan di Aula Seni bela diri, ia menjadi agak dekat dengan orang tua buta itu. Orang ini, yang tampaknya menjadi orang tua buta eksentrik, Agar ramah dengan Lindong. Ini terutama benar setelah dia mengetahui bahwa Lindong telah berhasil mempelajari mata iblis yang sunyi. Hubungan mereka semakin kuat dan kehangatan yang ditunjukkannya pada Lindong adalah sesuatu yang ditolak Chen Zhen dan Wu Dao. Di antara interaksi mereka, Lindong menemukan nama orang tua yang buta itu, Gumo. Pada awalnya, ketika Lindong pertama kali melihatnya, dia eksentrik dan jauh. Namun, statusnya memberi Lindung cukup mengejutkan, karena dia sebenarnya seorang tetua dari Dao Sekte. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Chen Zhen dan Wu Dao pada tingkat lebih jauh lagi. Apa yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa meskipun tetua Gumo gagal pada awalnya ketika dia mencoba untuk mempelajari mata iblis yang mematikan, dan bahkan kehilangan penglihatannya berkat sifat dan tekadnya yang keras kepala. Dia dapat dengan kuat menguasainya pada akhirnya. Ini menyebabkan Lindung diam-diam terpesona karena hanya orang-orang yang telah mencoba untuk belajar. Mata iblis yang sepi, akan mengerti betapa ampuhnya kekuatan korosif dari ki jahat itu. Meskipun demikian, Tetua Gumo sebenarnya menolak untuk menyerah bahkan setelah kehilangan pandangan, dan dengan paksa berhasil menguasainya pada akhirnya. Tentu saja, mungkin karena dia tidak kehilangan apa-apa lagi. Karena dia sudah menjadi buta, tidak ada yang lain untuk ki jahat itu terkorosi. Selanjutnya, Tetua Gumo memilih untuk melepaskan penanaman Yuan Power dan memutuskan untuk fokus pada penanaman energi mentalnya. Begitu energi mentalnya dilepaskan, dunia yang dia lihat lebih jelas daripada dunia yang dia lihat sebelumnya dengan mata kedagingannya. Menurut pendapat Lindong, alasan mengapa Tetua Gumo bertemu dengan dia Kemungkinan karena dia juga dilatih dalam, mata iblis yang hening. Dan ini adalah bagaimana Lindong menghabiskan waktu satu bulan, dalam kedamaian dan ketenangan. Dalam bulan ini, Lindong secara bertahap mengintegrasikan dirinya ke dalam desolate hall yang asing namun akrab ini. Setelah berpikir sebentar, Lindong merasa seperti ini mungkin berubah menjadi rumah lain baginya. Paling tidak. Bahkan orang yang berhati-hati dan bijaksana seperti dia tidak merasa kesal dengan tempat ini. Kehidupannya di dalam Aula Desolate tidak seperti Battlefield kuno, di mana ia harus terus-menerus berada di gelisah dan siap untuk pertarungan hidup atau mati dengan lawan kapan saja. Namun, berkat lingkungan damai yang unik ini, itu menyebabkan kondisi pikiran lindung menjadi semakin ringan dan damai. Sementara itu, Kejahatan dan perilaku antisosial yang dibor ke tulangnya di battlefield kuno perlahan-lahan ditarik. Kuf, sosok kurus duduk bersila di depan tablet batu berwarna hitam. Setelah waktu yang lama, mata berwarna hitam di permukaan tablet batu tiba-tiba berkedip satu kali. Gelombang demi gelombang fluktuasi misterius mulai dipancarkan. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka menembak langsung ke garis abu-abu yang ada di dahi sosok itu. Garis abu-abu secara bertahap menghilang, sebelum mata Lindong secara bertahap terbuka. Kilat abu-abu misterius berkedip di matanya sebelum senyum muncul di wajahnya. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan pelatihan yang bagus pada mata iblis kesedihan. Suara serak terdengar dari belakang Lindong. Dia berbalik dan tersenyum kepada lelaki tua buta itu, yang memegang sapu sebelum berkata, ini semua berkat bimbingan dari paman senior Gumo. Jika mereka pergi dengan status, Lindung harus memanggil Gumo sebagai tetua. Namun, karena keanehan yang terakhir, dia memarahi Lindung ketika dia pertama kali memanggilnya sebagai tetua dan membuatnya mengubahnya menjadi paman senior. Karena Lindung bukan orang yang dibatasi oleh tingkah laku, dia merasa memanggilnya paman senior akan membantu mendekatkan mereka. Jika kamu tidak berbakat, saran apapun yang aku berikan tidak akan berguna. Kamu bocah, kamu jadi semakin serakah," jawab lelaki tua yang buta itu, sementara senyum muncul di wajahnya yang keriput. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Kamu harus pergi. Udao sedang menunggumu di luar aula seni bela diri. Sepertinya dia punya tugas untukmu." Petik dua. Iya nih. Lindung terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Tanpa berkata apa apa lagi, dia membungkuk dan memberi hormat kepada Gumo sebelum melangkah keluar. Berjalan keluar dari ruang seni bela diri, Lindong tidak terkejut melihat Wu Dao, dengan tangannya di belakang punggungnya. Selama satu bulan ini, Lindong jarang bertemu dengannya. Memikirkannya, sepertinya ada beberapa masalah internal dalam sekte, menjadi wakil kepala Aula Desolate. Itu wajar bahwa Wu Dao akan jauh lebih sibuk daripada orang seperti dia, yang hanya peduli dengan pelatihan. Kamu benar-benar tahu cara berjejaring. Belum beberapa bulan, namun kamu benar-benar berhasil memenangkan saudara senior Gumo. Pada saat ini, bahkan aku tidak dapat mengganggu kamu selama pelatihan kamu. Ketika Wu Dao melihat Lindong berjalan keluar dari aula, dia tanpa sadar tertawa sebelum mencaci dia. Mendengar ini, Lindong tersenyum. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa paman senior Gumo sebenarnya sangat ramah tamah. Dia benar-benar memaksa Wu Dao untuk menunggu di luar aula seni bela diri. Apa yang terjadi? Paman senior Wu Dao tanya Lindong sambil berkedip dan menyeringai, "Ya, kali ini kamu harus melakukan perjalanan keluar dari sekte. Ada misi yang ingin diselesaikan oleh para atasan kamu, para murid. Kamu dapat memperlakukannya sebagai perjalanan pelatihan karena kamu baru. Kamu tidak akan ditugaskan dengan tanggung jawab utama lagi pula." Akan ada murid aula lainnya. Belajarlah untuk beradaptasi. Kata Wu Dao sambil tersenyum. Keluar dari sekte. Lindong melongo sejenak sebelum mengangguk. Dia tahu bahwa untuk sekte super ini. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menugasi misi untuk murid-murid mereka untuk melatih mereka. Dari kelihatannya sekarang. Dia sepertinya akan ambil bagian sekarang. Ikuti aku. Aku mengajak kamu untuk bertemu teman-teman kamu yang akan bepergian bersama kamu," kata Wu Dao yang tersenyum ke arah Lindong sebelum melanjutkan untuk berbalik dan berjalan pergi. Lindong menatap punggung Wu Dao dengan ragu, senyum yang ada di wajah lelaki tua itu sedikit aneh dan aneh. Namun, dia tidak merenungkan masalah ini dengan memutar tubuhnya. Dia dengan cepat mengejar Wu Dao. Mereka berdua berlari melewati semua kelompok gunung di dalam aula desolate sebelum turun pada platform raksasa menuju utara. Setelah turun, Lindong melirik sekilas. Sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi keraguan. Pada saat ini, di peron, seorang gadis muda di puncak masa mudanya, mengenakan blus putih dan rok hijau menatapnya dengan malas. Di dalam mata besar yang cerah dan indah itu, ada kesadisan seperti peri-peri dan perasaan penasaran yang sangat tersembunyi. Wanita muda ini adalah orang yang memanggil Lindong, seorang pembual yang tak tahu malu, bangga dan menyendiri ketika pertama kali memasuki Dao Sekte, Ying Huan Huan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.